Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr. and Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait polar Satellite land vehicle atau roket generasi ketiga yang dirancang dan diproduksi oleh Indian Space Research Organization atau ISRO Nah teman-teman pecinta astronomi, kepengen tahu kan penjelasan lanjutan terkait roket polar Satellite land vehicle milik India ini Sebelum kita lanjut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 Ini adalah kendaraan peluncuran sekali pakai yang dapat menampung 1.600 Kilo satelit penginderaan jauh ke Orbit Sinkron Matahari atau SSO dan 1.050 Kilo pesawat ruang angkasa berukuran kecil ke Orbit Transfer Geostationer atau GTO. Polar Satelit Land Vehicle atau PSLV dirancang dengan tinggi 450 meter dan diameter 2,8 meter. Hal ini dilengkapi dengan sistem panduan inersia untuk menyelesaikan misi navigasi, bimbingan, dan kontrol sikap. Kontrol pitch dan yaw kendaraan selama fase dorong booster padat dicapai dengan memasukkan larutan strotium perklorat dalam air ke dalam nozzle untuk membentuk sistem kontrol vektor dorong injeksi sekunder atau SITBC yang mengontrol augmentasi gulungan. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan dua tangga aluminium silinder yang terpasang pada pendorong roket padat untuk menyimpan bahan bakar yang disuntikan. Roll control thruster juga dipasang untuk kontrol roll selama tahap pertama. Polar satelit dan vehicle memiliki empat tahap, menggunakan sistem propulsi padat dan cair secara bergantian. Polar Satelit Land Vehicle dapat meluncurkan satelit ke orbit dalam empat tahap. Tahap pertama dan ketiga digabungkan dengan dua sistem propulsi padat, dengan tahap kedua dan keempat ditenagi oleh mesin cair. Tahap pertama menampilkan enam penguat strap-on yang dapat membakar 139 liter polon yang terpasang hidroksil terminated polibutadin atau HTPB untuk menghasilkan daya dorong maksimum masing-masing 677 kilo 4 booster ground lead dinyalakan saat lepas landas dan dua booster air lift sisanya terbakar saat mencapai ketinggian 2,4 km booster yang menyala di darat dan di udara dibuang masing-masing pada 23,7 km dan 42,6 km Tahap kedua, menyala setelah mencapai 68,5 km dan didorong oleh mesin cair vikas tunggal menghasilkan daya dorong 800 kN. Dilengkapi dengan Turbo Pump, propulsi cair membakar 41,5 ton bahan bakar metilhidrazin dan oksidator nitrogen teroksida selama 162 detik. Wiring payload dipisahkan pada ketinggian 117 km. Tahap ketiga dijalankan pada 248 km. Hal ini didukung oleh motor roket padat yang mengkonsumsi 7,6 t propelan HTPB untuk menghasilkan daya dorong maksimum 324 kN. Tahap ketiga dibuang di ketinggian 425 km. Tahap keempat terdiri dari konfigurasi mesin ganda dan menggunakan propelan cair. Ini adalah tahap akhir yang membakar 2,5 ton bahan bakar monometil hidrazin dan nitrogen tetrosida oksidator selama 420 detik untuk menghasilkan daya dorong 14 kN. Tahap ini meluncurkan satelit ke LEO atau GTO berdasarkan misinya. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait roket polar satelit launch vehicle.